Bila semua rakyat Indonesia membangun sekarang, membangun keluarga yang sejahtera dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami tim penggerak PKK Kecamatan Panongan siap mensukseskan 10 program Pokok PKK dengan slogan cantik Oh, yeah. brother. Yeah. salam, terima kasih, wakti selaku ketua pun bisa, Pak Pak, kesanatan salaman, saya. Của okay.